Anda. jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hillia TV yang pasti akan memberikan informasi terbaru untuk hal yang terupdate tentang seputar ayu bagi sahabat semua, semua yang baru mengganti channel ini jangan lupa untuk melagau -like, dan subscribe subscribe dengan tombol lonceng notifikasi. Haji, balik ke layar. Cinta ada di dalam. Boy William dan juga Ayu Tintin saat memberikan dokumentasi mengenai kalung dan juga cincin, bikin, dan juga minim. Inilah proses pengambilan gambar di balik ke layar. Ayu dan juga Boy yang pastinya penuh dengan cakraman. Bagi sahabat semua penasaran, Koleksi perhiasan Biki dan juga Mini Ayu dan juga Boy hari ini inilah semua kisah mengenai Ayu dan juga selain ada di Bali Tenggara. Terbaru Ayu cincin di sini menuliskan sangat menyenangkan. Wah, semuanya berfoto dan juga berpose sangat menarik nih pemirsa. Inilah edisi liburan Ayu cincin dan juga Syifa serta Bilkis lumayan rajin dengan pemandangan yang sangat luar biasa cantik. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan kegiatan Ayu Tingting hari ini ya. Ada yang menjadi seorang pemirsa, di mana queen, Ayu Arifin sangat menarik perhatian karena kelihatannya sangat cantik dan juga langsing. Oke, sahabat, selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang diminah, hadirkan dapat menghibur sahabat semua di rumah, dan mengobati rasa kangen sahabat kepada Ayu Ting Semoga Ayu dan juga keluarga saya selalu dan selalu diberikan rezeki yang halal. Amin ya robbal 'Alamin. Di video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay. Nak kamu mainin itunya dong Cuacanya bagus banget hari ini Tapi makin sore dia Makin dingin kayaknya Udah dia gak sabar Mau naik ini lagi Mau naik bunga terbang ini Naik sendiri ya nak Is it oke okay? Nah, kamu mainin itunya dong Jadi dia naik turun-naik turun gitu Terus diputer puter. Iya, Oke okay. yeah. Ngambilnya deket sini ya Ya. Yeah. Iya, yeah. yeah, si Tayo ngebut Ini saus itu adanya Ini saus-saus kena jagung Lihat, oh, ah. si pegangin dulu jagungnya, bentar no. dulu. Bentar <laughs> nah. <laughs> Oh, tadinya kepukul jagung Habis Ya Sumedari, komando senang-senangnya. Nah, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Bu, hai, bu hai, bu? enak hai, hai, Akhirnya? hai, hai, hai, ramen enak ya, Ibu suka. Ebo. <tuk tangan> Yeay akhirnya kita selesai jalan-jalan. Sudah lelah kaki ini. <tuk tangan> ya kis. Tanjakan terakhir. Mama. Ibu. Hari ini lelah hari ini. Ibu nggak mau naik apa-apa, ibu mah nonton parade aja deh. <girly> Ama om sandi naik, naik ini, bu. bunda gak berani nemenin kakak kakak igis jadi naik sama om sandi padahal ini gak terlalu tinggi tapi bunda takut sumerah bunda gak berani tuh tuh nggak berani maafin oh, Evan bye. kakak Iki, Bunda tunggu di sini sama Ade Sume <tuk> <tuk> kakak <tuk <tangan> dadah <tuk tangan> iya dia naik lagi berdua ah, iya, ikis adanya dua tuh, dari awal adanya dua. dari ah. lagi sampai antinya nemenin gue takut ah. ini nih teman setia bunda nih, sumeh, sumeh. 갈수 있도록 안전하게 네, 계룡선에서 각쪽이 요금 처리되거나 손님께서는 아니 제가 만행이 또 제가 민탁. 뭐 하고요. 시 요금 처리 막을 수도 있습니다. <웃음> 네, 지금 접하시면 손님분들까지 있어 입장 접자라는 입장 거죠.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 Hmm, abang. Order ini juga bisa di Shopee. Hmm, tingting kuliner, keripik ikan sambalado, cutting. Kemasannya juga rapi, jamin enak, jangan kita Hmm, hmm. Ada guys, enak banget sumpah nampol. buruan order di Tingting -ting Kuliner. Tapi jangan Cuacanya bagus banget hari ini Tapi makin sore dia makin dingin kayaknya Udah dia yang gak sabar mau naik ini lagi Mau naik bunga terbang ini Naik sendiri ya nak Oke, okay? nak nah, kamu mainin itunya dong. Nah, Jadi dia naik turun naik turun gitu terus diputar putar. Oke. Okay. Ngambilnya dekat sini ya. ya. Ya. Iya, si Tayo ngebut. Iki harus itu adanya. Iki harus harus kena oh. iya, ini Anti no. pegangin dulu jangan bentar. Bentar. <laughs> Oh tadinya kepukul jagung habis ini dia muntah <laughs> Sumen hey. senang kok enggak ada senang-senangnya Play with me like cats and strangers You don't understand the pain of birds You don't ever want to give me way You don't ever want to set me free